Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Selamat Riyadi Kali ini saya akan memberikan sharing komunikasi mengenai motivasi hidup Saudaraku dimanapun yang berbahagia Tentunya dalam kehidupan ini selalu ada masalah Dan masalah itu tentunya tidak mudah untuk kita lalui Tapi percayalah teman-teman setiap masalah itu selalu ada kuncinya Kali ini teman-teman saya akan memberikan sharing mengenai kehidupan terutama bagaimana cara kita agar selamat dari berbagai rongsokan-rongsokan yang ada di rumah kita. Mungkin teman-teman bertanya, maksudnya rongsokan apa teman-teman? Saya akan bahas di sini mendalam mengenai rongsokan ini yang dimaksud adalah Hal-hal yang tidak teman-teman gunakan, hal-hal yang sudah tidak teman-teman pakai lagi tapi masih teman-teman simpan. Ketahuilah teman-teman bahwa segala sesuatu yang teman-teman simpan baik itu berupa barang ataupun apapun itu suatu saat tentunya akan dihisap. Dan hisap ini sangatlah berat karena teman-teman tidak tahu barang-barang ini kenapa bisa dihisap. Saya akan memberikan informasi dan sharing mengenai hisab ini teman-teman Jadi diantara kita semua mungkin sudah tidak aneh dengan barang-barang yang memang banyak sekali di rumah Mungkin barang-barang itu ada yang berupa barang kesayangan atau juga hanya sekedar untuk koleksi Tapi tahukah teman-teman bahwa setiap barang-barang yang ada di rumah teman-teman itu semuanya pada hari akhir pada hari pertanggungjawaban semuanya akan dihisab hisab di sini adalah akan dipertanggungjawabkan jadi teman-teman semua saya memberikan saran kepada teman-teman semua jika memiliki barang-barang rongsok ataupun barang-barang yang sudah tidak dipergunakan lagi cobalah untuk berbagi kepada saudara-saudara kita misalkan teman-teman saya memiliki sepatu tiga jika memang dal tiga sepatu itu hanya digunakan satu saja atau dua saja, kenapa tidak kita gun berikan kepada orang lain? Karena apa teman-teman? Hal kecil yang kita rasa kecil itu sangat berarti untuk saudara-saudara kita di sana teman-teman. Saya mengajak kepada teman-teman, daripada rongsokan ataupun hal-hal yang sudah tidak digunakan di rumah Anda menjadi bumerang atau menjadi hisab menjadi jawaban di hari akhir dan memberikan teman-teman saya mengajak kepada teman-teman semua untuk berbagi untuk teman-teman membagikan sesuatu barang ataupun hal-hal yang memang teman-teman udah tidak pakai lagi gitu untuk diberikan kepada orang lain karena apa teman-teman ada sebuah cerita jadi betapa sedihnya seorang pengusahawan dia itu setiap harinya membantu banyak orang. Tanpa tidak sengaja, dia melihat seorang anak dan seorang keluarga yang terdampar di pinggir jalan. Mereka sangat sedih dilihat dari mukanya. Pengusaha tersebut menghampiri keluarga tersebut. Kemudian menanyakan kabar dan juga menanyakan kenapa mereka bisa ada di sini. Lalu mereka bercerita tentang kehidupan mereka yang mereka sudah tidak memiliki rumah tidak memiliki apa-apa lagi Sang pengusaha tersebut lalu dengan dengan dia bijaksananya dengan kedermawanannya dia memberikan sedikit uang Pada saat itu dia hanya memberikan Rp50.000 Tapi teman-teman apa yang diperlihatkan oleh keluarga tersebut kesedihan, dan juga kebahagiaan yang mereka berikan, perlihatkan kepada pengusaha tersebut. Ibu-ibu tersebut berbicara kepada pengusaha, Pak, ini adalah uang yang begitu sangat besar, begitu sangat bermanfaat untuk kami sekeluarga, Pak. Dengan uang ini, kita bisa memenuhi kehidupan kita sampai seminggu ke depan. Sang pengusaha pun terdiam, tertegun, dia memikirkan apa betul dengan uang Rp50.000 bisa menghidupi si orang tua tersebut hingga satu minggu ke depan. Tapi dengan adanya kejadian itu pengusaha tersebut mulai berpikir ternyata terkadang hal-hal kecil bagi diri kita sangatlah besar bagi orang lain. Kembali lagi teman-teman Saya mengajak kepada teman-teman semua Ayolah Kita mulai berbagi Apapun yang teman-teman miliki Yang baik Tidak digunakan ataupun masih digunakan Yang dirasa berlebihan di rumah Berilah saudara-saudara kita Agar saudara-saudara kita bisa terbantu Dari barang-barang yang teman-berikan Karena apa teman-teman Hisab itu sangatlah berat Ketika teman-teman tidak memaksimalkan apa yang teman-teman milikin tentulah semuanya akan dipertanggungjawabkan dan tentulah itu akan menjadi malapetaka buat teman-teman jadi saya mengajak sekali lagi kepada teman-teman semua ayolah kita berbagi berbagi untuk saudara-saudara kita karena dengan kita berbagi ke saudara-saudara kita itu akan meringankan hisab kita di hari akhir nanti itu saja teman-teman yang dapat saya bagikan sharing kehidupan mengenai pentingnya berbagi walaupun hal kecil tapi sangat bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.